Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih Kepada teman-teman yang sudah menonton Dan mendengarkan video-video di Dero auto Buat teman-teman Semoga kebaikan teman-teman senantiasa diberikan balasan Oleh Tuhan yang maha kuasa Amin Nah teman-teman yang belum subscribe bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang bisa Amin. memberikan informasi edukasi maupun referensi seputar otomotif dan juga buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau dibantu pasarkan, direview agar saya bisa merekomendasi dan bisa mereferensi agar jualannya bisa lebih banyak dan meningkat bisa langsung menghubungi nomor telepon saya di kolom deskripsi. saya dengan Dedi. Nah teman-teman kebetulan saya lagi ada di showroomnya Garasi 74 Garasi 74 Garasi. tanah merah tanah merah tanah merah, Tana merah. Oke oh, kasih. nah sebelumnya kita Mereka. kenalan dulu ya ya dengan abang Ali ya Ali ali topan ah, to... <tan sama Criminal. salam bypass> perkenalkan dulu di depan kamera Ia. dengan abang Ia. Ali ya Ia. terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, perkenalkan nama saya Ali di garasi 74 Seperti biasa Saya ini uh, Jual Awalnya saya kredit Kredit mobil Nah setelah itu kita udah ngakak kredit lagi tuh Pak Nah setelah itu kita uh, cash Dengan harga terjangkau Dari 15 juta Sampai 25 hmm. Ya Untuk Tepatnya alamatnya di mana bang Ini jalan Narogong Tanah Merah Bekasi Timur Bekasi Jawa Timur Barat ya? Jawa Barat Oke jadi teman-teman yang lagi cari mobil murah low budget 15 juta sampai 25 jadi teman-teman di channel yang tepat di Rosa Auto dan Duo Otomotif jadi di sini nanti akan update mobil-mobil dari 15 juta sampai 25 juta Betul. sebelumnya tolong disebutkan nomor teleponnya Bang Ali eh uh, nomor saya lima belas 46 89 nah itu ya teman-teman alamat di 74 garage nah. beserta pengelolanya yaitu Bang Ali hmm. nomor teleponnya tercantum di kolom deskripsi ini adalah update stock edisi spesial yang harganya sesuai dengan low low kantong Betul. budget ya nah. tapi memang harganya pun serta kondisi unitnya pun masih sangat layak pakai. Sangat pakai. Walaupun tinggal ngebangun aja nih yeah. sesuai dengan budgetnya teman-teman juga. Kita mulai ya Bang ya? Ya yeah, Oke, okay, oke, okay. oke. Okay, okay. Yang pertama yang mana nih Bang? Nah, teman-teman unit pertama kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim Nah, ini mobil apa nih Pak? Ya, ini mobil Fiat Uno. Fiat Fiat Uno, Pak. Fiat Uno ya. Fiat Uno. Tahun berapa tuh Bang? Ini tahun 91. Tahun 90. Tahun 91. Tipenya Bang tipenya ini 70 SL 70 SL 70 SL oh. pajaknya bulan apa Bang ini pajak mati Pak pajak mati ini pajak tahun? mati ini pajaknya ini eh uh, bulan, bulan 3 tahun? estimasi 3 tahunan 2 tahunan estimasi kurang lebih sekitar 3 tahun 3 tahun 3 Nilai tahun pajaknya berapa kita kira 500-an ada kurang lebih kurang lebih ada 500-700 sekitar 2 jutaan kurang lebih yang yeah. untuk hidupin pajaknya betul. aja betul ya? nah ini tahun sembilan puluh satu kondisinya masih cakep masih cukup layak pakainya bang kira-kira uh, untuk mobil tua itu memang uh, bisa lah masih, bisa, ya? masih bisa masih, masih cukup bisa. layak pakai ya ini teman-teman mau ngebangun motorasi uh, lagi apa enggak iya, sesuai kebutuhan teman-teman dan kata pembajikan teman-teman ya pas ada yang mau ditanya kira-kira oke jadi untuk unit ini Pati Bandung ya pak ya Bandung Bandung oke untuk harganya berapa pak ini kurang lebihnya sekitar lima belas juta. Lima belas juta. 15 juta. Masih, masih bisa nego nggak bang? Masih bisa. Masih bisa nego teman-teman cukup 15 juta bisa membawa pulang Fiat Uno. Jadi daripada beli motor panas-panasan ya. Iya iya bisa. Oh. Dengan beli mobil bisa untuk bareng keluarga besar teman-teman. Tapi kalau untuk minim kropos masih minim ya. Uh, paling berapa? sedikit, sedikit ya? paling sedikit untuk pacar lah ya kalau untuk, untuk mobil tua itu uh, untuk PR ada lah PR ada, ya? ada itu nggak mungkinan ya ayah uh, tapi masih cukup layak pakai masih layak pakai Oke okay, jadi teman-teman di sana selain beli cash mau tukar tambah bisa Bang bisa bisa bisa, bisa tukar tambah jadi kita uh, kalau untuk mengenai tukar tambah kita lihat dulu kondisi ya. yang mau ditukar kita cek ntar dikasih harga berapa tinggal nambah berapa Oke okay, nah. jadi teman-teman yang ingin ke dengan motor, bisa uh, motor bisa juga. bisa juga, ya. Yang penting ada nilai jualnya. Uh, uh, Oke, okay. okay, Selanjutnya uh. bang. Yang mana lagi, bang? Selanjutnya untuk yang ini, pak. Oke, okay, teman-teman, di unit berikutnya ini ada Honda apa, ini bang? Grand Civic, Grand mm. Civic, Grand tahun... Civic. tahun 88 ini 88 hmm. nah, tahun delapan, 88 delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, Uh, untuk kondisinya juga masih layak ya bang. ya Ini layak ini, layak. ini lumayan lah. lumayan uh, Kalau di sini kan kita kan enggak bicara hmm. bagus bang, karena ya, mobil tua kan ya. gitu ya kan. Untuk layak pakai bisa. Khusus yang tahu unit aja ya. Iya. <laughs> <laughs> uh, uh, uh. Oke okay, mm -hmm. untuk unit ini pajaknya gimana? Kalau ini pajaknya hidup bang. Hidup. Okay. Hidup. Ini Pemper pajaknya hidup. 2023 ya? 23. November. Oh, okay. uh, pajak sama plat sama. Oh. 2023. 2023. Nah ini kira-kira nilai pajaknya berapa? ada lima ratusan eh kurang lebih sekitar tujuh lapan ratusan tujuh sampai ya. hmm. seperti pajak motor ya Bang ya iya uh. oke okay. jadi teman-teman yang lagi punya budget minim bisa merapat ke garasi tujuh empat. Oke untuk unit ini harganya berapa bang? ini kurang lebihnya sekitar dua dua setengah masih bisa nego masih bisa nego 22.500 ya. masih bisa dinego masih bisa nego ini masih bagus ya, ya. buat ukuran Hai oh, budget lah ya. mobil retro, retro. banget masih hmm. layak pakai kliknya sekitar B ya, kalau buat ukuran saya sih jadi teman-teman daripada beli Honda Beat panasan kehujanan mending Civic ini Rekomendasi. rekomendasikan. rekomendasikan seperti ini ya Oke okay. okay, selanjutnya Bang selanjutnya kita ke Kronos Bang oh. ini Mazda Kronos Mazda Kronos tahun berapa nih Bang ini Mazda Kronos tahun 96 tahun 96 96 warna hijau warna hijau manual matik manual ini ya? manual manual wakilnya A Tangerang apa Tangerang Tangerang angrang ya? ya pajaknya di bulan 6 ini apa mati bang kira, -kira? ini mati mati berapa uh -uh. kurang lebih sekitar tiga tahun juga tiga tahun juga ya. nilai pajaknya nilai pajaknya kurang lebih di bawah satu juta di bawah satu juta ya. 800 an kurang nah, lebihnya 600an ya kurang lebihnya lah. Oke ya tahun sembilan 96. Tahun 96. Kondisinya masih cukup layak ya. Layak bagus pakai. pajak ya. Er, ya. Sangat yeah. buat ngebangun restorasi. Iya. Yeah. Kalau boleh tahu berapa harganya, Bang? Kalau ini dihargain 21. Nego -21 juga. satu juta masih yeah. nego. Wow, tuh teman-teman. Mobilnya bagus, masih cukup layak pakai. Merekomendasi untuk tampilan Luar. interior maupun eksterior sih masih rapi ya, Bang ya. Iya. Yeah tinggal sudah cantik ini betul hmm. betul tinggal ngebangun deh, tinggal ngebangun dua puluh juta ya dua puluh satu juta masih bisa dinego oke okay, baik selanjutnya oke okay. okay, teman-teman di mobil berikutnya ini ada scarlet abu-abu tahun berapa ini bang ini 87 tahun delapan okay. puluh kondisinya masih sangat mulus ya pak ya ya lumayan bang lumayan, lumayan. Kebaikan dikit-dikit tipis-tipis. Iya, cc-nya seribu ini. Seribu cc, seribu cc. Plat D Bandung. Plat D Bandung. Plat D, Bandung hidup, hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Agustus ya. Agustus. Agustus. Agustus 2003. 2023 2023 Plat Bandung untuk juga sangat oke. Okay. Starlet apa tahun 87 itu harganya bang? Harganya 21 nego juga. Nego sampai jadi ya. Sampai, sampai jadi. Teman-teman nah. untuk di sini penjualan sangat ramah hmm. sangat enak ya. Yang penting komunikasi dulu dengan Pak yeah. Ali nanti akan dikasih harga terbaik dan mungkin nanti akan direkomendasikan ke mobil-mobil yang sehat Iya. Yeah. Oke itu harga segitu masih worth teman-teman masih juga bisa nego tukar tambah juga bisa Oke okay. okay. selanjutnya Bang Port Wasser nih Nah, Bang, ini mobil apa lagi nih, Bang? Ini Ford Laser. Ford Laser ya. Tahun? Tahun 91. Tahun 91. Bensin bisa hmm. bensin ya? Bensin, bensin. Iya. Ini manual Matic, Bang? Ini manual. Manual. Tahun? Tahun 91. 91. Nah, berplat ganjil untuk pajaknya di bulan Desember itu apa mati nih, Bang? Ini mati, mati. Ini empat tahunan Empat tahunan 4 tahun. Nilai tahun. pajaknya kira-kira berapa? Nilai pajaknya kurang lebih sekitar tujuh ratusan Tujuh ratusan Berplat B, Jakarta ya Jakarta Jakarta. Nah, untuk kondisi secara overall masih cukup lumayan layak pak. Lumayan iya, retronomasi Masih cukup layak pakai buat teman-teman Nah, kalau boleh saya tahu bang harganya berapa? Dijual. kalau Ford laser ini kurang lebihnya sekitar 15 juta 15 juta 15 lagi juta. tapi bisa nego dong bisa nego, nego Sampai jadi ya sampai, sampai jadi jadi pokoknya di Bang Ali ini mobilnya spesialis retro dan mobilnya pun masih sangat layak pakai ya, ya. Okay. jadi teman-teman cukup 15 juta bisa membawa pulang sedan dari Amerika <laughs> ya Ford, Ford Oke selanjutnya bang selanjutnya lari ke Starlet biru Nah, teman-teman, di mobil berikutnya ini ada Starlet lagi warna biru. Tahun berapa ini, Bang? 86 Tahun 96. 86. 86. Keseluruhan masih sangat oke okay, ya. Yeah. peleknya juga sudah cantik. sudah cantik. Untuk pajak hidup ya. Pajak hidup. Hidup plat B Tangerang. Tangerang. genap Tangerang, teman-teman. Kayak betul. Masih paling juga panjang baru diperpanjang ini. Iya. Yeah. Oke, okay, untuk harganya berapa? Ini kita buka harga 21 itu semua di sini nego dua bisa nego bisa nego teman-teman iya. cukup buat uang 20 jutaan bisa pilih-pilih mobil yeah, bisa, hati ya bisa ya bisa oke okay. jadi ini untuk overall juga masih sangat oke okay. pajak panjang kaleng panjang 4B Tangerang dan untuk interior saya lihat tadi juga bagus banget ya masih cukup bagus rapi mas siap, rapi nebeng, rapi. siap nongkrong Betul tinggal teman-teman nih. ya Restorasi, Restorasi sama sambil ngebangun sesuai budget. Temukan unit-unit yang ada di garasi 74. Betul. Bisa okay. langsung kontak Bang Ali. Betul. Oke. Okay. Okay. Next. selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ini ada Mitsubishi Eterna. metik Bang? Ini manual. Manual. Iya. Tahun 96. Tahun 96. 96. Tahun 96 empat ganjil untuk alamat SMK Daerah Jakarta juga ya. Iya. Dan banyak hidup pajaknya September hidup Bang 2023. hidup 23 hidup wow, panjang banget ya. mobilnya juga mulus banget ya. loh bang iya loh waduh ini mobilnya kalau menurut saya ini grip B, grip nih. B. udah direstorasi udah dibangun ya udah dipercantik banyak udah sangat bener layak bang. pakai bener-bener kondisi gimana bang ya, kira mesin kondisi uh, bisa layak pakai bisa layak pakai layak ya bang, pakai ya. betul betul-betul nah kalau boleh tahu lagi Bang harganya Bang nah kalau untuk mengenai mobil ini kita kasih harga 21. 21 juga. 21. Sampai nego jadi. Nego juga. Sampai nego jadi. Mm -hmm. Mobilnya langka-langka bagus-bagus. Yang dijual nggak sembarangan tua, nggak sembarangan yang udah rusak ya, Bang okay. ya. Tapi yang benar-benar layak pakai, siap jalan. Teman-teman tinggal ngebangun aja restorasi yeah. selebihnya. Mm -hmm. Tapi kalau untuk ukuran mesin atau yang lain-lainnya masih cukup bagus ya. Bagus, Pak. Masih cukup rekomendasi. Oke. Okay. Okay aduh Ke Grand Civic nih. Ah, nah. Iya. Untuk mobil berikutnya ini ada Honda Civic LX ya Pak ya? Iya. Tahun ini tahun 88. Tahun 88 4D Bandung. Mm -hmm. Oke, okay. plat 6 Bandung. Untuk kesuruhan sangat oke, okay, teman-teman. Sudah cantik dari pelet, dari kesuruhan warna biru mencolok, mentalik teman-teman. Ya. Untuk pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup teman-teman. Agustus, bulan Agustus. Hmm. Untuk harganya akan Harganya saya buka dari dua dua setengah. Dua dua setengah. Dua puluh dua setengah. Masih bisa nego. Teman -teman. Masih bisa nego. Yang penting bisa konsultasi langsung kepada Pak Ali untuk nomor nanti sisipan di deskripsi video ini atau di atas video ini. Sambil ngopi-ngopi ya Pak Ali. Iya bisa, bisa bisa bisa. nego bisa tukar tambah juga bisa. Bisa bisa. Oke kita sangat worth it teman-teman untuk partisipasi kita hidup. oke kondisi masih layak pakai masih banget layak ya mas. Iya. Oke selanjutnya <laughs> Nah selanjutnya ada Toyota twin Cam ya. Tahun berapa nih bang? Ini tahun 89 puluh Tahun delapan puluh Wow. Manual. Manual Manual. Manual. Bensin ya? Bensin. Bensin. Memang, maaf teman-teman, karena mobil retro, ya. kita memperjelas ke teman-teman ya. apa yang biasanya lebih jelas. Dan nggak komunikasi ya bang ya? Hmm. ya. Jadi nanti kita akan dijelaskan detailnya tentang bang Ali. Betul. Berplat inap. Berplat tarawang, tarawang Karawang Karawang Karawang Karawang pajaknya di bulan Desember hidup mati Bang Mati Bang ini ini mati. matinya tidurnya lama nih Bang Tidurnya lama kurang lebih 11 tahun 11, tahunan. -11 tahun biasa <laughs> tapi secara overall kondisi unitnya masih sangat Melayang. bagus kalau menurut saya yeah. tinggal ya perbaikan kecil harganya Bang Harganya dibuka 18 delapan 18 juta 18 belas juta Bang kira-kira ini pajaknya berapa Bang Pajaknya ini murah ini ya, uh, kurang lebihnya sekitar di bawah lima ratusan. Empat ratus ada? Ada. Tiga ratusan. Tiga ratus di atas 100. lah. Di atas. Di atas. 400 ratus ribuan. Empat ratus kali sebelas sekitar empat jutaan Mereka ya. Empat juta masih sampai lima jutaan masih terjangkau. Wakti, wakti bener. Kalau mau diikutin lagi betul. 18 belas kan masih bisa nego Ah teman teman nego. langsung aja nego ke <laughs> bang ali. Iya. iya. Oke, Oke bang, lanjut ya bang. <laughs> ini nih bang, nih nih nah. bang. Oke teman-teman, di selanjutnya ini ada mobil merah lagi. Mobil apa nih, bang? Wunder Civic. Iya. Yeah. Keren banget. Tahun 89. Ya, tahun tahun 89. 89. Untuk pajaknya? Pajak mati ini. Mati plat, plat E Cirebon ya? Iya yeah, Cirebon. Benar Cirebon. Mm -hmm. Untuk keseluruhan juga masih sangat oke okay, teman-teman. Jadi teman-teman yang tahu unit atau tahu ya, yang hobi modifikasi, ini rekomendasi banget untuk garasi 74 ini. Okay. Untuk overall juga masih sangat layak. Peleknya juga sudah Bagus, sudah cantik untuk harganya, Bang. Kalau untuk harga ini, uh, buka di lima belas, masih 15. nego, okay, masih nego. Oke, jadi teman-teman, berapa -teman teman -teman lama, lama nih, lima tahun, mati lima tahun, lima tahun mati. Kurang lebih sekitar lima ratusan ini, lima ratusan, lima Oh, tuh, lima kali empat, lima kali lima, lima kali dua, lima ratus. anggap aja kita telat, pasal satu tahun ya, <laughs> untuk ini. mobil baru, mobil-mobil oh. muda. Di harganya lima belas juta masih lima belas juta bisa nego, bisa nego. nego murah murah murah, murah banget oh, teman teman. Lagi. Bang, kalau boleh nawar ceban boleh nggak bang? Kalau hmm. untuk nawar ceban mungkin enggak bisa ya bang ya? Bisa, kira -kira? paling tipis lah bang. Tipis kurang lebih sekitar empat belas bisa. Empat belas kali bang. Tiga belas. Belum lah Bang. Belum. Belum, ya? belum, belum. Pokoknya teman-teman 13 belum, tambahin dikit lagi. Iya, yeah. datang kesini. Nanti bisa diobrolin mengenai yeah. ya, bisa diobrolin sambil yeah. ngopi. Mobilnya bagus loh Mas. Tinggal yeah. modifikasi, restorasi, sama pada pajak Betul, sama PR-nya. PR cuma pacet sama tipis-tipis untuk kapaikannya. 15 juta awal buka. buka harga. Harga. Buka. Buka. Buka. Buka tambah motor juga bisa. bisa. Yeah. Selain mobil ini. Nah, situ. Uh -uh. Oke, berikutnya ada mobil apa lagi nih, Bang? Ini Nissan Sentra. Nissan Sentra tahun berapa? Ya. Ini 89. Tahun 89, ya. Ya. gimana, Bang? Pajak hidup. Atak hidup pat Januari. Tanggerang. Januari panjang Januari panjang? Iya. Wow. Uh, istimewa. Hmm. Jadi ini mobil yang diperhatikan oleh pemiliknya sebelumnya oh, ya. Iya. alamannya Alamannya juga Tangerang Selatan. Pat ganjil Tangerang Selatan. Hmm. Oke, keseluruhan masih sangat oke, kemudian didukung oleh aksesoris yang sudah bagus teman-teman mulai dari pelek sudah cantik untuk interior juga sudah rapi untuk di bagian jok juga sudah semi-semi sport teman-teman Oke untuk unit ini harganya berapa Pak ini saya buka sekitar 17, 17 juta 17 juta 17 juta, juta pajak hidup teman-teman Tiga tawar, tinggal tawar, tiga tawar. Tiga tawar, tiga tawar. Tiga tawar, tiga tawar. terakhir tawar, nah tawar. Tiga tawar, tiga tawar. Tiga tawar, tiga tawar. masih tawar, tiga tawar. Tiga tawar, masih, Nah, ini mobil apa nih, Bang Kira? Kira, bang. ini Mitsubishi Lancer. Mitsubishi Lancer hmm. tahun berapa, Bang? Tahun 83 83 Wow, ini kira-kira Bang manual atau ya, kan? Manual ya? Ini manual, manual bensin, mm -hmm. misal bensin. bensin. Oke, oke. Nah, ya, teman-teman, untuk pajaknya di bulan September, September, ganjil September, September, September, Jakarta September, Nah, ini kira-kira, Bang, pajaknya hidup atau mati ini, Bang? Mati, Bang. Mati berapa selama? Kurang lebih sekitar 9 tahun. 9 tahun. Nilai 9. pajaknya ada 400 ribuan. Kalau di... 500-an? Kurang lebihnya 500 ratus Kurang lebihnya 500 ribuan. ratus ribuan x 9. Iya, iya. Kaliin, teman-teman. Kalo 5 juta ya, Mas? Kalo 5, 5, 5 juta. Harganya berapa, Bang, kira-kira? Ini buka 15. 15 juta. 15. 15 juta masih bisa nego. Bang, untuk kondisi mesin gimana, kira-kira, Bang? Uh, ini lumayan, Bang. Masih bisa jalan? Layak. Ya, kan. Masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Masih wow. bisa. Wow. Nah. Ya paling pr, -PR tipis. Uh, ya, nah, wajar, wajar mobil, mobil tua, tua ada aja bang. Ya, benar. Tapi memang yang dijual di sini kondisinya udah siap, siap pakai, jalan, ya. siap jalan, masih cukup layak buat dipergunakan buat teman-teman miliki. Hmm. Ada ya. lagi bang barangkali yang mau disampaikan sebelum kita tutup, tutup sesi ini. Oh gitu. Uh, sebelumnya terima kasih kepada Eros Auto yang sudah hadir sama di Garasi 74 dua dengan dua Otomotif. dua Otomotif. Sekali lagi saya terima kasih yang sudah dalam arti kata sudah berkunjung ke tempat kami. Terima, terima kasih terima sebelumnya. Sudah sama Abang Ali atas penerimanya yang sangat ramah nah. dan sangat uh, responnya tepat ya. Yeah. Welcome. Ya teman-teman, mobilnya bagus-bagus, harganya murah-murah, pilihannya banyak. Teman-teman, saya tekankan mobilnya, mobil tua, tapi masih sangat bagus. Saya dari Dero Sauto, mohon maaf juga sebelumnya apabila ada kekurangan dari segi penampilan maupun dari segi kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Ya, saya tutup, mobil taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, Dero